ini masih di posisi 3 trending untuk musik persahabat ya Kita wajib untuk gaskan nih Kompak terus, solid terus Mendukung karya-karya dari idola kita Mudah-mudahan bisa nomor satu di trending Amin Ya robbal Alamin Dan untuk di channel Youtubenya Indosiar Ini di 13 trending persahabat ya Wow, ada peningkatan mudah-mudahan Tentunya bisa dipucuk dan kita tetap kompak dan solid mendukung semua karya dari Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya kita lihat persahabat ada sebuah unggahan spesial dari akun sendal putih underscore Bilar di sini memposting sebuah bio dari Lesti dan Rizky Bilar Yang sudah di update Wikipedia persahabatnya Lesti Kejora dan Rizky Bilar Lesti penyanyi Indonesia Rizky Bilar Pemeran laki-laki asal Indonesia Wow persahabat ya kita ke bio Muhammad Rizky Bilar dulu persahabat yang nama lengkap tentunya Muhammad Rizky Bilar adalah seorang aktor Indonesia ini tentunya uh, lahir di Medan Sumatera Utara Indonesia tanggal 12 Juli 1995 umurnya 26 tahun persahabat ya nama, nama lainnya tentunya Rizky Billar, Rizky Billar, aktor, model, presenter, penyanyi nih untuk pekerjaan, masya allah. Dan untuk suami atau istri nih, persahabat ya, itu tercinta, Lesti di nih, wah, wow. luar biasa persahabat ya, wow, tentunya sudah berstatus istri Lesti Kejora dan kita lihat tentu ke biodede Lesti Kejora Lestiani yang lebih dikenal sebagai Lesti Kejora atau mononim Lesti lahir di Bandung Jawa Barat tanggal 5 Agustus 1999 Umur 22 tahun adalah seorang penyanyi dan aktris berkebangsaan Indonesia Masya Allah Nama lainnya Lesti Kejora, Lesti Andriani, Lesti Dea, Dede Lesti persahabat, ya. Dan kita lihat suami nih statusnya adalah Rizky Bilal Luar biasa Masya Allah <tuh. <tuh.> Istri Lesti Kejora, suami Rizky Bilat Masya Allah persahabatnya Mudah-mudahan tentunya semua urusan dari Oasi dan Abang Dari Permuda Dan semoga untuk rumah tangganya diberikan kebahagiaan Selanjutnya kita lihat juga persahabat ada unggah spesial Ya persahabat yang kita lihat diunggah uh, oleh akun Arya Yukam yang Yang posting foto Lesi dan Bilar Ada komentar dari Rizky Bilar Disitu mengatakan di foto ini gue kayak orang Korea dipakein pakaian ada Sunda gak sih? wok wok oh. <laughs> Pede boros katanya Duh ini nada dedek banget persahabat Tentunya luar biasa Abang Bilar berkomentar di foto ini Tentunya Abang Bilar mirip orang Korea Pastinya opa oh, Korea banget persahabat Yang luar biasa Mudah-mudahan saja Tentunya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan dari Bang Yudi Revan nih Bang unggah sebuah postingan video Om Izhar Masya Allah lagi joget-joget tuh Waduh, saking bahagianya senangnya para sahabat. Ya ini ketika di hotel nih di acara pernikahan Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Yudi Ngeliat kaca serasa ngeliat sarukan ya Pak Izhar <laughs> Seru banget nih bersahabat, kita lihat juga nih Ada banyak sekali komentar dalam postingan tersebut Salah satunya dari akun Misbah 3704 mengatakan Bang Yud live bareng mantan baru dong tuh wah Kita tentunya berikan saja persahabat ya komentar kita Mudah-mudahan Bang yudi bisa live bareng bersama Lesti dan Rizky Bilar untuk berikutnya kita lihat ada sebuah ugahan spesial dari Aldi Foto nih Masya Allah ini adalah cincin pernikahan Leslar Yang tentunya dipakaikan di jari keduanya persahabatnya Masya Allah luar biasa indah, mewah dan sangat elegan persahabat ya Tentunya semuanya ada di cincin ini Masya Allah luar biasa makin bangga dan makin bahagia kepada Lesti dan Rizky Bilar untuk ke kabar selanjutnya, kita lihat ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan. Persahabatnya, ada unggahan dari Leslar Love, anoskor ni, masya Allah memposting sebuah postingan di musik video takdir cinta Lesti Kejora Rizky Bilar. Aduh makin gak sabar, tentunya di sini kita lihat bakal ada video dari duet Lesti dan Billar. Tentunya takdir cinta, makin gak sabar persahabat yang is coming soon. Something big, sesuatu yang besar. Masya Allah persahabat yang doakan selalu. Tentunya hari ini mudah-mudahan bisa di ups cepatnya Doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky bilar kita masih menunggu kejutan yang keberbahagiaan selanjutnya. untuk pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi. Tentu terbaik bahagia dari Les Dina billar Bilar. Tetapkan channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.